Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashhadu an ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. وصلى وسلم على الله wa ala jasa bi في Muhammadin fil ala Muhammadin fil ala Muhammadin fil Allahumma kalli ruha Muhammadin minna wa salam. أما بعض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشفق أن لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا ضر إنا إلى ربنا القدير. الله. قل وجب sihir ahli sihir sido iman lau waayroh ora ono kemelaratan atau ora no kewati kina metien ora ono tidak ada ketakutan lau waayroh ora no kemelaratan inna sakamni ingsun kabe ila roh binamari pangeran ingsun kabe iku mongkoli puna iku bodo badi seke Tukang-tukang sihir kodolang suli, ora dati opo Harap pokok sikso, Harap pokok pateni, Inksul kadeh tetep iman marang pengerana Nabi Musa. Inksul kadeh sakwisi mati, Bakal kodol beli suan marang pengerana Inksul. Nanti sakwisi, Nabi Musa ki dudu sifir Itu, itu bener-bener mujizat, Tondoneo apa, Tondone, uang teken dia di kok bisa nguntal kapi, entek kapi, teken pitung puluh ntek, tampar tali pitung puluh ntek. Biasanya nih pertanding, si menang, iya orang nanti ini, si kalah gisi utuh. Jadi teken nih ini, biasa push kan punya usul pertandingan sihir. wah pertandingan kau yang TV okay? pertandingan sihir pertandingan, pertandingan pertandingan hmm. sing menang ora iso nguntal sing kalah isi utuh biasa teh nabi Musa betul malah teki kula nguntal apa sing kala nang duntal kabeh gak mari malane fere orang lain soe fere anyo dhumal syukur kon kaya jaga lan fere tekan pitong pulau dhuntal tampar tali tol, pitong pulau dhuntal kita berpikir memang Pak Dibar ini iman datang Allah Tuhan, dilalah kersanik kursi Allah, pikirannya nyanda, ya bukannya koknya berarti ini hak kita Musa, kita kali Musa, itu main-main sihir aku Pak iman marang Musa, wah iman kabel, sujud iman marang robbil alami, iman marang pengheranan Nabi, Musa, kar Harun. Memang gusi Allah sepana ini lah, orang orang bayu sampai dijomblo. Siapa ngaji di karena Kar orang musabib, musabib yang menyebabkan contohnya, ngaji sampi ini. Menyambut ngaji pertamanya belajat musabib siapa? Arifin. Nah, Pak Arifin, inilah tuh Pak Arifin. nanti aku tuh ngaji ya, ngaji nanti, ngaji. Nopringgo, oh, apa ya nyetajel kami luah, kalau nasib apa ya? Aranke musafir, begitu kan sih, nasib apa ya Pak? Iman dilalah, juga ring fair on, model, uang surat jadu jadu Pilihan-pilihan, tiga -pilihan. orang itu dari siji orang orang orang penol, dilalah, Pak Iman niku Yono Nopai di larak tuh campur, naya orang tuh orang iman iman Allah Taala, iman barang alamin, iman barang penggeran anak Musa. Diancam, kau dasar kuat, lawai wa inna Allah pak sebab Allah subhanahu wa taala alias mati aku ah, bakal mati orang-orang terus ini iman walaupun sedilo walaupun urung sui iman karena Nabi tapi krono sangvin ikhlasi lururi dari Allah Ta'ala jika di kapa-kapa no. orang meman Wahai sukuhu, bila iman ma'budul musri ilah mardati taala, wal istiraku fi anwari ma'rifatihi. Wahai nafla, daru jadu sitiqin. Tujuh puluh tukang syair, sing imaning anjar mau, itu adalah hikmat. Memang benar-benar emans -benar sing murni. Krono, lururi daniel Allah subhanahu wa ta'ala Nak tidur ke mau ngaji, kui foto Orang nyong tong daun, pentol mesti. sing cok pentol, sing alhamdulillah. alhamdulillah. alhamdulillah. alhamdulillah. alhamdulillah. alhamdulillah. alhamdulillah nek orang di samping mertua pilih, saya bangga aji. Kediri, Dewu, Anies, Anies, Anies, Anies, Anies, Anies, Anies, Anies, Anies, Anies, Anies, Anies, Anies, Anies, Anies, Allah Anies, Anies, Anies, Anies, tanda nih Anies, Anies, Anies, Anies, Anies, Anies, Anies, Anies, Anies, Anies, Anies, Anies, Anies, Anies, Ganteng nih, ini tahu tahu, tapi ini kurang udah <tuh> <di -gi, hanya, tuh> ada total 300 orang. hanya Gua nanya, ya, jangan deh. Ono ora, Orang, yang penting deh. Ono puluh eh, berarti si Bung Jeng, yuk. Opi, menang Bung kok menang sih, lah ah ya nekono sebutnya ke mangkat ah orang-orang ya orang orang-orang si koguh badan badan badan badan si misklimat-klimat kalau si musim ke orang nambil muslim merudilah ikut hanya tonton itu ton, orang kaki tapi alhamdulillah poro-poro si gelem mangkat jadi si, belum ngaji gila nah, boleh udah ya berjahatnya prietnya orang-orang no, sebutnya no makpi <guluh> <tuh>, Bintara juga, aduh itu ya, ayo Ayol, mas, mas ini kaya Ali Syirik dengan Allah, sebetulnya Pak Partai ngomong nah, sambal orang Pak Partai ini. Ali Syirik iman ini pergi, mahdul wusul ilamah botih. Hanya pingin entok rezeki Allah Taala. Pak Partai ini monggo, Pak di tegur tangan ini monggo, Pak tiga pagi monggo. Nulah sama kami singa singa ini, ojo seneng seneng juga ini belum berakhir, kurung-kurung akhir. Ikan siharapan inna dilaropina mukalipun. Iki tahun ini bahkan besok bali bareng gusi Allah. Balik kau balikui mati. Kira-kira balik bareng gusi Allah. Kau yau bang ulama-ulama ahli asyik di sifatnya haimaume. Iki harapannya pinginin mau, pinginin ketemu gusi Allah. Dan yang bikin ketemu si Allah, syaratnya ikut ini mati. Dia pikir kongsi sing, tiang-tiang simpola dimati. justru ngarpar mati kapan? Bahwa limula mae, solihinai, seneng ekor ketika meninggal dunia. Tapi santri-santri krona -santri nih, gila pemberdayaan. Ajang kira-kira nek yang mati, gihau. Yang mati kan nyong seneng ekor. Ya Allah, Pak Gusti. Saman seneng. aku Gusti Allah. seneng apa? Pak, si Allah. Pak si. Allah. yo ya Dan jamun ya, percaya. Orang orang orang lah mati, oti, orang orang orang por, asalnya, Paket, toh, oh, orang orang orang kurang, orang orang mau mati orang orang mati orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang ngomong orang orang tekan orang orang ojojo dong kok mati orang orang mati, mati, kok kira mati siapa mati, dongeng mati, siapa dimati saya panjang siapa dimati dimati yo Yo bakal mati, ya, bakal mati, bahali mati. Harapannya orang Kok sampai di dipotong tangane di dipotong skill kewan nih, di di dengan orati. إنا nó có mong لنا رب Ako ikungarap-arap sopeng sungkabe Ayaw filo Eng ito nga puro Anama rangkito Kogunat sopeng In sungkabe Kogunat hanapin kasalahan Kasalahan in sungkabe Ang kundat Kuro ono yito Onal Iku Awalang muminin Iku Sekar sici insun kape potong darah merah supaya mengenai insun tersenggah perumahan kaul putan kaluputan insun mergo insun kape tetep jadi kami tadi mengongkang kampodoh iman insun kape kalau kita bingkodoh tapi mengirim punya insun kape tuh kisah, supe banget Nabi Musa anggono berjuang berhadapan kalau pencon sapbalan Wes virang-virang ayat mukjizat-mukjizat kan disubahkan barang peron sakbalane, nang peron sakbalane tetap ambalelo, malah tambah-tambah anggota muslih marang Nabi Musa barang wes telung puluh tahun, sulit telung puluh tahun isi tetap balilo, balilo lagi peron, lagi sak balane sakbalane dirusak. Kermonokin jadi sahwi sih, baru telung puluh nah, Harapan ya allah, Harapan, inna aku rawat di krono ngarep-ngarep kita ngarep-ngarep semuanya asal pengapus saking Allah subhanahu wa ta'ala sakwisi ahli syir-ahli syir maul kode syirik nyikuto datang Allah ta'ala sakwisi kode syirik bilang-berang tahun nyikuto agi mara wa ta'ala hanya harapan yang bawa harapan hanya pengapu rosakin kusi Allah hanya harapan pengapu rosakin kusi Allah wa aku nah awal al mukminin wa aku nah awal al mukminin <tuh> <tuh> lan kita kita ini mukmin kok bisa ngaruh ngaruh pengapuran itu tapi ya bisa aku ngarep-ngarep gue -ngarep. sebabnya kita wiskroso ngelakoni kagian duso lan anani kita iku termasuk wong wong mu'min sing percaya ngarep-ngarep sing pertama narikane wong wong siduh hadir nam tempat tempat sigur adu sifir mau jadi harapan nih Allah kok nyau ngarep ngarep-ngarep Allah Ta'ala disebab aku gue Wong sing iman pertama kali, sing nagon jama aifel on sing hadir naku no diju komoro sing babat adalah tujuh puluh ahli ahli syirik, ways ahli syirik wis nteh, bubar gemes lagi spora iman, akhir nah. nah. Di potong, kau orang, alam orang kau tinggal, ya, orang, bisa bisa orang bisa di potong, pisau orang, pisau orang, no, cerita ni maling, engkau yo, yo, wani, nah, baru, woi, setelah puluh tahun, setelah puluh tahun, woi, karena Tani Veron Luis Boyobi terus orang maren mareni, Wei saya ini Wei bual apa Wei bual semua banyak saya ngono ujian ini pernah telung puluh tahun sih bahagia telung puluh tahun, kalau mau singali sih sih dua milukape mungkin ali sih mau berarti ya akhirnya hostel kok optima, lantas bang sing sto ratigi mungko mungko terus kami tekan, kan loh, coba, dok, namanya, dan kita yati, menghidayatan, musilatan, gilang, matruk, hidayah sing, nah, hak, hak, tekan, maling, perporokan di yaiku yeh, itu subah, subah, memang, orang, gak, akhir, memang, dasar, orang, akhir, Oke. memang, dasar, orang, akhir, oh, rumah, kok wong, supaya, jangan, harus, apa, sing, aci, wong, wali Puskesmas pun wangi pinter, Pak dipercaya percaya nak negara ini ngumpuli ulama-ulama kalian yang pinter luar biasa. Tapi memang dasar mesti karang bahwa gue adalah Mau akhirnya suruh bilalah YO, orang-orang baik bilalah orang Bali seneng kalau pembagian, yaitu anak era Janey, gara rajane entok yang kau anakku tapi kau me maju metode Islam krono wani krono sakit senengnya pues kau yang metode Islam akhirnya belum bermortar akhirnya untuk masing ayu lagi aneh agama Islam ditol sing murah oke okay? hukum ditol iman ditol karan ayu ayat iski bapak bapak oke terutama si budo budo oke eh? tak tahu i kiruh saya tak duduk-duduk eh bapak si duduk duduk si do ngaji umpamone siapa tak entoke rondo sugi si ngaji nangini tapi saatnya sampeyan ojo ngaji Quran mana milih di, apa milih ngaji orang itu rondo, apa milih orang aja rondo sugih. Nah, isompi, luruh pucuk singsa, singsa, sing, grup sing. oke, okay. nah, jadi ngaji okay. nah, bay. oh, de orang nosing ku oke, sing rondo, lah be, ngomong oke, oke, oke, Alhasil, rontok putih, rontok putih, rontok putih, rontok putih, rontok putih, rontok putih, rontok putih, rontok putih, rontok putih, Wa putih, rontok putih, rontok putih, rontok putih, rontok wang wahi Nabi Musa bakal Allah paling Nabi Musa kan surah sani sirok berangkat toh on ekwaktu bengi karo karo kawuro insun yaiku kaum bani isroil berangkat metu itu menjumman segoro jadi orang itu menjummanan siang kutau tanah daratan sirok nabih musibahkan kode ditutu tipe konsa sak saya wisit teluk puluh tahun berjuang hmm. nomor Bali Israel karena tetap orang gem iman ah Israel sing iman marang Nabi Musa sebab kan Bani Israel orang sing iman karena Nabi Musa juga orang sih orang iman mau ngomong dari laut ngomong <tuh> dari siap, ngomong dari daratan ngomong dari laut <tuh> kalau lucu dikau yang menarik La ngebun lah jalan buntu ngebun jalan buntu ini aku krono krono tak perintahkan kalau mau kue bakal dikejar dikejar baik, benar dikejar diput yang kondong baik, kue kejar karo veron golok golong-golongin langsung sing mimpin veron diri waduh sing mimpin langsung veron orang jenderali orang veron langsung dipimpin diri tapi mati kabar valinti hukum kolakosurikum ilan bahari valinti mungokok orang namuani sokongan juduh hukum yang serangkap ya kolakosurikum yang nangisah diri itu mau keselampe ilan bahari maling laut go veron mau ngosur kowe Orang bakal tekan saat burung tekan laut, masing atau musim abah. Wadel cara never on, wah hebat hebat. Nada musa melaku, melaku tiyok Cara kan kena Mesin kan ini apa begini? Nemun akal tapi orang iso Kau yang wale, malah ngomong es kudu, ngoyo hicek mesin ini kan kayaknya tuh gila banget deng. Tapi benar itu sembahyang. Lagi pasis ya. es ce que vous êtes tolérable ses orang itu sembahang budget cuma normal. Gusti Allah kersa kini, kersa ini walaupun hidup berjalan putu-puti, benar-benar sehat-sehat, Allah karunia orang kini. Orang bakal Gusti Allah selamat. Orang bakal falandri hukum kepalang suntuk hilang akhir. Indah kalau musa bakal tekan, orang bakal tekan, kaum kaum yang musa mau iman kalau musa kita ngomong, kalau adalah bodohku, malam ini adalah bodohku, bakal bodoh, mati bumbu, bumbu. Bakal bodoh mati, hmm. ih ada bodoh, bodohku, bodohku, bodo, bodo. donguni, ih kejadian bodoh ini jadi, tentu doyan, nabi Musa diperintah maneh, Krono bingung, ih, kipriyek Musa, kipriyek Ferusna, guriku, nogu Yesus, tato, brok brok brok brok brok, laut mohon disangka, disangka, Laut deh, sesiga, tekan pinggir, berarti kan tuh oleh orang. orang menyadari, mulanya fair an, nyoh, awet itu salam, nyoh, sayang, kaum, doyoh, terus, meh tekan pinggir, meh tekan pinggir, caranya <tuh> Meh tekan pinggir, nabi Musa, karomong sing iman, do mentas, feel on, care, dan angker dan menjadi pak mau syahadat tapi suara wis suara kagum wis wis orang detik yang ini sehat dan wis wis ini harus diingat lagi ceritanya rampung sebab si ono ayat-ayat disinggung sudah dikira nurun apokui lu dong, dong, bakal dituti belakang tuh tane nah, cerita lisil ke, 4 salaf, 3 4 5 3 9, ngumpul-ngumpul 0 0 tentara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 terus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 waspada, waspada, waspada, waspada, waspada, waspada kita butuh waspada kita akan di karang ke ini kita ke semua waspada-mada ini alasannya pengajian repusi pede Mugi-mugi niki cita-cita denes kito sedaya Mugi-mugi angsal dari Allah. asal Angsal Allah. asal Angsal karunune Allah. asal Angsal syafaat Al-Qur'an. Amin. Angsal syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. para auliya, syuhada, sholihin, ulama, ilamilin. Ikang sabunggi roso padhehai sing kito seyo wangsul dhateng Allah subhanahu wa taala kanthi nyandang Al musalla لا نسالُك Ya Allah ya Karim, istahlanal bil al Azim. Rabbana laa ilaaha illaa Anta, wa anta ghaniyyun laa haajun, wa wa anta ar-rahmaanur rahiim. Allahumma inna nas'alukal khutfa bimaa janna maadir. Amin. Allahumma inna nas'alukal khutfa bimaa sanalabi wa na'udzubika min syarri maa sta'malil gaus. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah seperti yang telah diminta oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu dan kami berlindung kepadamu ya Allah yang seperti Nabi Muhammad s.a.w. berlindung minta penuh kepadamu ya Allah ya Allah kami minta penerbangun kepadamu ya Allah seperti awliya suratak suli'in ulama aibnin engkau kita patahin nyumun datang panjering ya Allah dan <tutupan> kita nyumun pangeraksun datang panjering ya Allah engkau engkau ulama' awliya suratak suli'in engkau kita patahin pernah nyewon perlindungan datang paja dengan ia Allah Rabbana Adil Adil Hasan Hassan Rabbana Adil Adil Hassan Rabbana Adil Hassan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum